Oke, okay, so guys, balik lagi bareng gue dan Dermoulana di game Counter Side. Ya. Di video kali ini kita akan gacha ada dua operator, maksudnya dua karakter baru. Itu namanya, kalau nggak salah itu namanya siapa ya? Gue lupa. Ntar kita lupin dulu. Nah ini replacer Bishop dengan Mika Star. Untuk replacer Bishop, kalau nggak salah ini gue lihat-lihat ini bagus ternyata, bagus ya malu-malu anjir transparan dan uh, untuk skillnya skillnya can still achievement oke okay, silahkan baca sendiri ya ini bagus kalau nggak salah swing hair sport inflict out edemic wow edemic cuy wow, ini kayaknya ngerasa, ya tipe-tipe ngerasa. Ya. buat yang pengen ngeras pvp mungkin, ya. boleh lah ya di sini gua enggak lanjut buat gacha replacer boba karena gua pengen set untuk uh, banner banner selanjutnya. Kalau enggak salah, itu replacer bukan replacer. Minis ya ministra, ya ministra Kalau enggak salah, dah itu saja. Nah, di sini kita langsung gacha tapi sebelum itu kita ganti dulu cuy, karena ini apa kayak pamer-pamer jadinya. Jadi kita ganti saja dia seorang saja ya dengan ini nih, yomina kecil di sana oke okay. mohon maaf ya ini agak turunin sedikit lah atau mungkin di dibawa gua mungkin biar kagak nampak <laughs> oke okay. dan kita langsung gacha ya oh ya dan berbeda ini hari tadi pagi ya ya tadi pagi gue coba ya satu kali dapat cuy Dapat SSR, <laughs> dapat SSR dong, SSR siapa namanya tuh? Nggak lupa dong, Lily ya, Lili kalau nggak salah sih Lily ya, dapatnya Lily tadi Oke, okay, kita langsung gas uh, 47. Apakah kita punya something? Biar genapkan jadi 50. Oh, walah, oh, beneran <laughs> Summer, tar. Nya sudah dibeli semua, ya oke. Okay. Lanjut saja, kita semoga dapatlah ya. Kita satu-satu kali dulu, Ali. Ya, hai, hmm, kali lah mungkin hai, hai, hai, hai, Guru gua belum. Eh, kuning biru. 무려 다 각별히 무슨 일이지 목숨이 일곱 개쯤 된다고 자랑이라고 하고 싶은데. ya bisa dibilang buang buang atau ya semacam anulah ya pemanasan lah ya, buat chen ya alternatif kita pemanasan saja dulu disini apakah kita bisa benar-benar mendapat si beliau oke okay, ini dia board siap-siap bro apa ini bro Apakah ada robot? Oh, Benar ada robotnya, cuy. Apakah ini red up? Apakah pemanasan kita? Waduh, pemanasan, cuy. Benar-benar pemanasan, woi, ini. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di channel nanti kita bisa dapat channel alter juga ya. Please, come Dapat dua-duanya ya. Uh. Oh dari ungu dulu nih kuning. oke oh. okay, bintang 2 eugenah oke okay. you know. <coughs> claudia <coughs> Ayo mas yo. bagaimana An... bahasa Korea ya? Kan samida ya samida. Oh bintang ah gitu Ready, Baru baru dapat Ready uh. iu dapet di yumi oke okay, kita lanjut kembali apakah dua? gak mungkin kan wow lumayan lah ya yuklah mbak ayo Yuk, mbak komen lah setidaknya anda muncul lah ya kemarin tidak red up laser besok kagak dapat. dapet oke okay, mantap anda kosong mana anda kita bong dulu sini mungkin oke okay. kita habiskan saja Ting bangusatnya Hai teori apalagi? ganti kah? kita ganti kita ganti sesuatu yang sangat normal normal eh. Nggak usah, uh, apa -apa lah ya Enggak usah apa-apa lah nah kita pesawat saja sajalah cuy pesawat kayak mana ngecil? oh kayak ini pesawat ada pesawat di rumah ya kan wah, wow, menunggu pesawat eh anjir, menurut Un dan oke, okay, let's go yuklah please lah, come on come on, kamu kan cantik ya kan oke, okay, let's go yang terakhir, apakah kita ada robot oh, cuma satu kali doang ya Allah I mean, uh... thanks thanks <laughs> mungkin disimpan buat channel ter mungkin nanti oke okay, sampai jumpa terima kasih yang sudah nonton video ini jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus menemani kalian semua oke okay, gua ada yang termulana undur diri sampai jumpa di video selanjutnya bye bye